Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekti trainer Hari ini masih suasana lebaran ya Jadi tidak ada salahnya Kalau saya seandainya menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah Bagi yang merayakan Takobala wa Takobala Ya Karim Mohon maaf khair dan batin Baik Sahabat Serti Planner Hari ini saya akan menyampaikan Satu topik Tentang Masalah kaya Mungkin, ya. Mungkin diantara kalian risih ya mendengar kata-kata itu Padahal sebenarnya kalau kita melihat ajaran agama kita Kekayaan itu bukanlah sesuatu yang diharamkan Bukan sesuatu yang tidak boleh gitu Bahkan kita sebagai umat Islam Dalam hal ini adalah sesuai dengan agama saya Disarankan untuk kaya Untuk menjadi seorang yang kaya Tapi kekayaan ini tentunya harus digunakan Yang terkait dengan hal-hal yang positif Sebenarnya apa sih penyebabnya Sehingga kita sulit mendapatkan kaya yang berkah itu 6 penyebab utama kenapa kita sulit mendapatkan kekayaan yang penuh keberkahan yang pertama adalah kita suka memanjakan rasa malas ya, jadi kalau seandainya rasa malas kita ikuti maka hal ini adalah menjadi salah satu handicap, salah satu hambatan anda akan kesulitan untuk bisa berbicara kemalasan itu adalah sesuatu yang nikmat ya rasanya ya bisa tidur seenaknya, bisa santai-santai ya tanpa memikirkan apapun, itu sesuatu yang nyaman memang tapi satu sisi, kita tidak akan bisa mengejar apa yang kita impikan ya, jadi Penyebab sulit kaya yang berkah itu adalah karena kita membiasakan diri untuk malas, bermalas-malasan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah menyia-nyiakan waktu. Nah, coba bayangkan, semua manusia diberikan waktu yang sama, yaitu 24 jam. Tapi ada orang yang bisa memanfaatkan waktu itu seefektif mungkin, seoptimal mungkin. Sehingga dia bisa menggunakannya untuk mengejar impian Tapi ada juga sebagian orang yang waktunya digunakan sia-sia ya Seharian mungkin hanya dipakai untuk tidur, dipakai untuk main sosmed nah, Ini adalah sesuatu yang tentunya kita tidak akan bisa mencapai apa yang kita impikan Baik Yang ketiga apa kira-kira? Takut melangkah Takut mencoba, takut gagal Nah ini saya rasa juga menjadi salah satu hambatan ya. Apalagi bagi orang yang selama ini eh, belum terbiasa dengan tantangan-tantangan dan sebagainya Sehingga pada satu ketika dihadapkan pada satu posisi untuk melakukan sesuatu Tapi karena ada bayang-bayang kegagalan Akhirnya dia tidak melakukan apapun dia tidak berani mencoba apapun ya, karena mengkhawatirkan apa yang akan dilakukan waduh jangan-jangan nanti bisa e, gagal nih saya nah itu adalah menjadi salah satu hambatan seharusnya peluang-peluang yang ada kalau seandainya sudah dianalisa dengan baik maka lakukan ya. kita tidak harus e, penuh keraguan kalau seandainya anda masih punya sikap semacam ini maka ini adalah salah satu hambatan uh, Untuk kita bisa gagal Meraih kekayaan yang penuh berkah Bagaimana yang keempat? Yang keempat adalah Orang yang suka menunda-nunda nah, Mungkin banyak diantara kita ya Yang suka menunda-nunda melakukan satu kebaikan Menunda-nunda sesuatu yang harusnya kita segera lakukan Ingat kesempatan itu ada kalanya tidak akan datang dua kali. Jadi seandainya kalau kita menunda kesempatan ini sekarang, ya bisa jadi kita tidak akan bisa meraih kesempatan itu lagi. Jadi, yang kelima apa? Yaitu banyak melakukan dosa. Nah dan Mungkin kaitannya dengan apa yang kita lakukan selama ini. Siapa tahu kita banyak melanggar ajaran eh, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyak melakukan dosa-dosa baik dosa-dosa yang kecil dosa yang besar ya. yang berikutnya yang keenam adalah gaya hidup boros ya gaya hidup yang buruk yang boros ya dimana dalam hal ini adalah kadang-kadang orang itu tidak puas dengan apa yang dia miliki manusia pada dasarnya adalah sifatnya tamak dia sudah memiliki segalanya tapi pada akhirnya dia merasa kurang akhirnya membelanjakan sesuatu yang di luar kemampuannya ada pula gaya hidup yang boros atau gaya hidup yang buruk ini adalah e, dipicu oleh karena orang tersebut suka bergaya seolah-olah orang kaya nah, banyak kita hadar, eh, kita temui ya di sekitar kita orang-orang sukanya tampil perlengke tampil memakai sesuatu yang barang yang mahal misalnya hp gak mau yang E, tipe lama setiap ada tipe baru dia membeli membelanjakannya ya kemudian juga e, pakaiannya selalu yang branded ya nah tentunya ini kalau seandainya kita bergaya seolah-olah orang kaya sementara ke, e, uang kita dalam kondisi yang terbatas nah ini akan mengakibatkan kita tidak akan bisa e, berikutnya adalah kebiasaan berutang ya siapa nih yang suka berutang Ya, hutang jangan sampai dianggap sebagai satu aset, ya. Karena bagaimanapun juga, hutang itu adalah sesuatu yang nanti harus kita bayar, gitu ya, sesuatu yang harus kita kembalikan. Nah, kalau seandainya orang itu suka berhutang, maka pendapatan yang harusnya dia bisa tabung, dia bisa simpan untuk meraih impiannya menjadi kaya yang penuh berkat, maka itu akan... Uh, SIRNA Ada tiga lagi nih Yang perlu Anda catat Supaya kita tidak fakir Yaitu hindari tidur di waktu pagi Nah, tidur di waktu Tidur pagi Ya, tidur di waktu pagi setelah sholat subuh itu adalah merupakan salah satu hal yang akan mengakibatkan kita menjadi orang yang fakir Yang kedua itu adalah gemar meminta ya, Jadi jangan suka ya kita mendapatkan sesuatu barang atau apapun itu bentuknya secara gratis karena kalau seandainya Anda sudah menyukai menerima sesuatu Artinya tangan di bawah itu adalah lebih disukai daripada tangan di atas Maka kita bisa menjadi orang yang fakir Sehingga nah, adalah orang yang suka ngomong negatif nah, Negatif dalam hal apapun ya Jadi selalu negatif itu adalah juga merupakan salah satu pendorong kita menjadi orang yang fakir Jadi mudah-mudahan episode kali ini ada insert yang ada ambil sahabat safety planner kita akan bertemu lagi uh, dalam topik video yang berikutnya salam safety planner